Sebaliknya waspadai jika emas US dibergerak bearish dan bertahan di bawah area 1966.00 karena ada potensi emas USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 1952.60. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212.